welcome back to my youtube channel. Selamat datang, selamat pagi. Hari ini masih pagi banget, guys. Jadi hari ini masih jam 8 lewat 2 menit. Kalo misalnya kalian lihat di sini jam oh, well, gak bisa dilihat. Jam 8 lewat 2 menit, masih pagi banget. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian bisa ngelihat uap aku di sini. Ya, ini dingin banget, guys, hari ini. Oke, okay guys. Jadi pagi ini Aku udah ada di depan supermarket, supermarket Aldi um, Ngapain sih? Jadi, aku bukan yang ngantri sembako gratis Bukan ngantri makanan gratis Tapi, pagi ini, yang masih pagi-pagi tokonya aja belum buka Aku mau beli perabotan rumah, geng Jadi, di supermarket Aldi ini tuh Dia setiap minggu kayak ada di katalognya tuh ada barang-barang spesial Dan, um, biasanya tuh orang-orang dari pagi tuh udah Ngantri karena limited edition gitu ya nggak setiap um, saat ada Nah ini dia katalognya Udah aku bawa Aku mau beli uh, beberapa perabotan rumah yang lagi spesial Karena perabotan rumahnya tuh nuansanya monokrom Jadi pas banget sama um, di rumah aku nanti ya Di rumah aku yang lagi mau dibangun ini saat ini suhunya di luar tuh 5 derajat jadi dingin banget dan orang-orang sini udah sebagian pada nyampe ya Tapi mereka memilih stay di mobil karena terlalu dingin So, kita lihat aja ini katalognya apa aja sih yang kira-kira Kira-kira apa aja yang aku mau beli hari ini um, Kita mulai dari sini ya Nah ini dia Oke okay. Nah ini dia katalognya Aduh, di tangan aku sampai kayak mati rasa karena terlalu dingin. <laughs> Abis ini langsung masuk ke mobil. Ini dia katalognya, ini spesial ya, tuh. Lihat deh, ini mereka ada jual mesin cuci, ada apa Ini dia ada spring bed cover ya. Ini aku mau beli, aku mau beli ukuran king, warnanya abu. Jadi tuh spesialnya hari ini karena mereka menjual perabotan atau peralatan rumah tangga ya. Um, nuansanya monokrom, ya. Jadi, putih, hitam, abu, dan itu cocok banget nanti sama suasana rumah aku. Nah, ini aku mau beli meja Meja seperti ini. Nanti aku udah ngebayangin, aku mau taruh di dekat pintu masuk nanti, ya, di dalam, ya, masuknya di ruang tamu gitu. So, it's so beautiful. Dan ini atasnya tuh marble, guys. Jadi, aku mau beli ini. Pastinya, aku nggak tahu segede apa. But ya, yeah, aku beli aja. <laughs> Terus aku mau beli apa lagi ya? Aduh. Nah ini juga dia ada piring. Aduh ini berisik banget truk Nah ini juga ada piring segala macam nuansanya hitam putih ya. Dan ini mesin cuci harganya 3 juta delapan Eh bukan ini dryer. Dan mesin cuci ada juga yang 6 juta ya. Apalagi di sini macam-macam ya gengs. Nah, ini ada lagi yang aku mau beli. Itu. Nah, ini dia. Tea towel atau serbet ya. Serbet. Nah, ini hitam Serbet aja. Untuk serbet aja aku pengen banget item putih. Karena pengennya itu suasananya bener-bener modern gitu ya. Nah, di katalog lainnya. Aduh, ini memang jungkir balik gini, gengs. Nah, ini juga ada wine. Tapi ini dia, kita bisa belinya everyday ya. Oh, no, no, no, no, no. Nah, ini juga ada wine. Tapi... Aku semua tidak minum wine Terus apa lagi? Nah ini yang sudah kesini-sini tuh uh, everyday ya Barang-barang yang dijual setiap hari Jadi ya ini dia yang aku mau beli hari ini So... ya, yeah, I'm so excited Kita lihat aja nanti gimana belanja di dalam. Masih jam 8 lewat 8 menit Dan ini masih harus nunggu 22 menit lagi Jadi di sana Itu ada McD atau mckes di sini ya di sana juga ada kfc jadi aku mungkin nanti ke habis dari sini aku beli sarapan di McDonald's ya di sini tidak ada nasi uduk jadi ya gitulah sarapannya bisa ya junk food junk food gitu ya sini tidak ada nasi uduk oke langsung aja aku harus masuk ke dalam mobil ini dingin banget kita masuk ke dalam mobil saja ya huh. Oke okay, guys, oke okay, sekarang ambil troli dulu Jadi troli di sini, di Australia itu kita harus masukin koin Supaya bisa ngebuka kuncinya gengs, seperti itu huh, Kita nunggu aja Nah ini dia guys, um, 5 menit sebelum tokonya buka aja Nantriannya udah kayak gini Banyak banget orang-orang ini pada ngantri Karena hari ini banyak banget yang spesial Sebentar lagi tokonya buka dan kita akan Masuk ke dalam Ayo guys Ayo sekarang kita ambil uh, Lihat deh tuh Orang-orang udah pada ngambil Oke okay, guys Ini aku udah dapat Meja 2 dan Lihat deh Orang-orang tuh kayak gitu tuh, ngambil. Oke. Okay. Aku mundur dulu. Sekarang kita hunting barang-barang yang lain, guys. Yeay, udah dapet! Let's go! Nah, ini dia. Lihat deh, orang-orang udah pada... Oh, pada ngambil. Tujuh udah pada mau habis. Ini aku ambil juga. Ini dia yang sudah aku masukin. Ada dua... Lot serbet ini kayak apa sih? Kesetan gitu, guys. Ntar aku tunjukin di rumah. Kalau sudah pulang, aku juga beli ini. Semuanya black and white. Oh, seneng sekali! Lihat Yang lain orang-orang semuanya pada ngeborong, guys. Oke okay guys, aku nyari bed cover Tapi ini udah habis yang kingnya yang aku mau Aku cuma dapat satu, padahal aku mau yang kayak gini juga nih guys It's so beautiful Tapi dia cuma ada size queen Aku nyarinya yang king, jadi aku cuma dapet satu Itu ada cewek tadi ngambil, dia dapet tiga Kayaknya aku nungguin di sini siapa tau dia, uh, dia bilang Aku lagi decide ya, jadinya Aku tunggu aja, kalau misalnya dia nggak jadi, aku ambil bed covernya. Ini dia barang-barangnya yang dijual. Aku sudah dapat banyak ya tadi. Sekarang udah sepi karena orang-orang udah pada bayar. Nah, sekarang aku udah pindah ke area sayuran, aku pengen beli timun, karena aku pengen bikin pempek, guys. Ini aku pilih timun yang masih oke. Okay. Yang masih keras. Nah, ini dia. Masukin ke plastik. Aku mau bikin pempek. Kayaknya aku beli dua, deh. Nanti aku mau kasih juga ke teman-teman orang Indonesia, ya. Ini, oke oke. Okay. Oh, ya kejedot. Ya timunnya kejedot guys. Let's see. Is there any better timun? Any better timun? Nah ini dia. Nah ini dia. Oke, okay. udah ambil dua. Beli apa lagi ya? Oh daging, daging, daging. Kita beli daging untuk bikin rendang. Kita lihat dulu dagingnya. Daging apa? Nah ini mau lihat harga daging di sini, beef scotch fillet steak 170 gram, harga 5 dolar. Aku akan pilih dulu dagingnya ya guys. Nah ini dia yang aku mau beli, beef from steak, harganya 17,99 Ini dia udah aku beli. Oke, kita jalan lagi. Aduh ini berat guys. Si James kerja hari ini, sudah ke kantor Jadinya aku nggak bisa um, Bawa dia ke sini ya untuk bantuin But that's okay Kita tuh sebagai wanita tuh harus Bisa mandiri guys Karena suami kadang-kadang nggak -kadang bisa diandelin ya Harus kerja, harus ini Alah capek deh Kita beli apa lagi ya Chicken nugget 4 dolar Isi 16 Hari kita jalan lagi Ya nah ini di bagian persausan um, ini dorongnya harus hati-hati ada beras, tapi aku masih ada beras ya di rumah beras di sini sekilonya itu dua dolar delapan puluh cents jadi sekitar hampir tiga puluh ribu Oke, okay. aku mau beli Apa ya? Oh, coconut cream Let's see Sorry, excuse me Sorry. Ini ada susu full cream, aku mau beli juga Ini yang powder Aku mau bikin bubur sum-sum guys On the weekend, jadi aku mau beli Susu bubuknya Mari kita jalan lagi Um, Where is coconut cream? Um, that's all right. Um, apalagi ya. Nah ini ada area yang di freezer. Udang segala macam ya. Salmon. Kayaknya aku beli itu aja karena repot bawanya guys. Walaupun pakai mobil, kan, harus tidak pindah menyudahi. Dan sekarang sudah, oh my god, jam berapa ini? Hampir jam 9 aku mau berangkat ke kantor sebentar lagi. Um, kayaknya aku mau beli krampet deh. Ya, yeah. aku akan beli ini krampet. Oke, okay, jadi ini aja belanjaan kita. Kita bayar dulu. Itu dia, kita bayar di sana. OMG, repot banget okay. Mari kita bayar, gengs Bayar Tidak, sekiranya cepet-cepet aja Karena aku harus berangkat kerja Ini kita pindahin ke dalam mobil Nah ini dia akan jadi masalah kira berhasil Oke okay, aku sudah selesai belanja Kalian bisa lihat Sini ada belakang ya Ada meja Ada dua Padahal cuma beli satu Terus Ada bed cover Ada beberapa daging-daging Aku sampai ngos-ngosan ini ya Karena capek Ini berat sekali tadi guys Dan senangnya tadi banyak banget yang bantuin Karena emang Ini barangnya berat ya Gang. Berat karena ini marmer atasnya guys Jadi tadi banyak yang bantuin juga Dan kita saling membantu Tadi juga aku barusan bantuin cewek ya, untuk pindahin barangnya ke mobilnya dia jadi ya, itu dia jadi ya, kebersamaan orang-orang Australia itu sangat bagus sekali ya, mereka saling membantu oke, okay, jadi itu aja videonya hari ini, jadi kalian sudah mengikuti aku belanja dan sekarang aku mau pulang, aku mau drop barang-barang dan ke kantor karena aku kerja jam 10 jadi, oke okay. Hai guys, aku udah sampai di rumah dan aku mau tunjukin barang-barang apa aja yang aku beli Jadi mulai dari yang pertama, itu tadi aku membeli uh, marble nesting table Jadi itu ada sepasang ya, Mejanya seperti itu, di atasnya tuh marble Dan ini tuh cocok banget nanti kalau ditaruh di samping sofa, seperti itu Dan aku juga beli, itu tadi harganya ratus 700.000 ya ini juga aku beli bed cover, harganya juga sama. Sebenarnya aku juga agak kaget harganya kok mahal banget, tujuh ribu. Karena yang aku lihat di katalog itu uh, harganya sekitar lima ribu. Tapi ternyata itu untuk queen size. Kalau ini ukurannya king. Dan ya jadi begitulah harganya lebih mahal pas tadi aku cek uh, ininya ya um, di apa sih receiptnya. Dan tapi ini bagus dia. Tuh kayak apa sih dia agak bukan glitter ya I don't know aku nggak tahu namanya apa tapi bagus aku suka seperti itu terus aku juga beli tea towel atau kita bilangnya serbet ya ini harganya sembilan puluh ribu dapat empat aku beli dua warna hitam putih dan abu-abu putih lalu di sini juga ada ini chopping board untuk potong-potong sayuran atau buah ya, tapi ini kan stone ya, batu, jadi aku nggak bakal gunain buat chopping board gitu, karena nanti bikin pisoknya tuh tumpul. Jadi nanti ini aku cuman kayak uh, sebagai hiasan aja gitu guys, aku taruh di atas meja nanti sama kayak letakin garam atau apa gitu ya, nanti botol-botol garam atau apalah gitu. Nah ini... Yang aku kasih lihat, ini tuh kayak uh, kesetan panjang, kita bilangnya mat runner, nanti aku untuk taruh di hallway. Dan yang terakhir, ini ada meja juga, namanya marble console table, dia itu panjangnya 100, uh, eh sorry, panjangnya itu 1 meter ke atas atau tinggi itu 80 puluh senti sama uh, ininya ya lebarnya itu 30 puluh senti terus ini uh, harganya juga tujuh ribu atau enam puluh cents gitu. Nah untuk barang-barang yang lain Tadi aku juga beli daging Aku beli beberapa um, sayuran ya Aku sudah masukin ke kulkas Dan nggak perlu ditunjukin Karena kalian udah tahu. Ya jadi ini ya um, Beberapa peralatan atau perabotan rumah Aku sudah mulai menyicil beli-beli Sebenernya aku udah beli lumayan banyak Kayak kettle segala macem Tapi aku nggak sempet videoin Dan itu diam So excited untuk ngisi rumah kami yang baru nanti yang akan dibangun segera bulan September karena sekarang masih nunggu uh, tanahnya untuk settle untuk di ini ya kayak diresmikan karena ini kan uh, tanahnya tuh uh, ini ya di new estate jadi kayak perumahan baru jadi harus diresmikan dulu baru nanti mulai dibangun insya Allah September nanti kita bikin house tour aku tunjukin um, gimana nanti rumahnya mungkin di video selanjutnya jadi tunggu aja oke okay. So, thanks for watching guys. I'll see you on my next video. Bye!